Jadi saya tidak turun senarang barang nggak dokter? Mas baluk Kemarin saya naik ke atas, saya melupakan barangnya Barang? barang? Ada kah? Ada Sudah diturunkan? Belum dokter yang menurunkan senarang barang Barang apa itu bu? Tidak, saya kan jalan naik atas Dulu yang dibilang orang peninding Tidak Oh Boleh tak di... Bolehkah diturunkan pak? Boleh Maksudnya turunkan sekarang Bapak boleh Boleh Dia cuma nempel gitu nah, ya? Nah turun kan ya, anda apa? Bukan anak-anak bapak ada apa-apa ya? Pendinding Masalahnya budak ini saling penampakan dalam rumah ini nah, Baru kerja tuh pun tidak ditunjukkan, baru seminggu masuk deh. Itu kali yang ngacau itu bu nah, Itu lama dah itu bu Itu lama dah saya itu tak ada yang ke situ, barang tuh ada yang lain, saya tidak ada yang berbeda, itu ya dulu Dia yang mandang kemarin Di atas Adik, kamu ada cek Hah? Ada cek Ada oh, sesuatu yang di sana? Ada yang asal dokter Ada tulisan di atas pintu Dia rupanya nih Ya Allah Kenapa <laughs> lah tak bilang? Hei <laughs> Ada memang orang tuh. Dari wajok katanya, ya di atasnya. habis itu ada penampakan katanya. Sering tuh tamu pun datang biasanya di dunia. Ya allah, bilanglah dokter saya adik Radia itu. <tuk> tangan, kan? Saya tidak tahu dia mau berapa. Baru saya lihat Instagram baru oh, ini. Yang naga itu kan? Ha -ha. Hmm, Set, ibu lihat Instagram saya nggak? <tuk> tangan, Sari, bibik ya kan? Saya bibi itu yang paling tua lah. Cucu saya pun, cucu kandung tuh datang tamu tuh dia Ya, ya, itu. Hmm. Ini, lo, di ini bagus, ini jelek mukanya di kamarnya misalnya di kah? nah di kamar dia sering Entah, dia nah, dokter, dia. iya, akhir bulan ya enggak, enggak ada <laughs> pas akhir bulan suka marah-marah pas akhir bulan? Nah, oh, <laughs> enggak, enggak, enggak. enggak, enggak. sih Oh enggak <laughs> oh, Biasa emang tuh saya. akhir bulan marah-marah tuh lain jinnya itu lain, lain kalau itu tuh kok ke tanggal 20 itu nah, mulai nak marah-marah <laughs> itu lain jinnya itu tuh di yang rupanya yang chat nih saya di mana ya waktu itu ah nih nih Pak bismillah nah <laughs> ini dia, naga nih enggak nanti, ibu kan di blur katanya dia kan jaga nih taruh tengok kan sini pendinding, pendinding rumah kan jadi ini kan ada lambang-lambang islam nih kan pak, nah, ya kan Nih Allah ni ya, Allah mana? Allah Muhammad, Abu Bakar, Utsman, Umar, Ali, ya. nama para sahaba. Terus ada huruf-huruf mana? La ilaha illallah Muhammadir Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadir Rasulullah. Terus ada macam jadi simbol-simbol jadi huruf huruf huruf huruf huruf ini yang ngasih ini orang Islam kan? Ya, Islam. ya intinya Islam lah kan? Islam. macam cuman kayak gini kan? Nah. mungkin oh Islam gitu kan? Islam tulisan Arab nah, ada 6 lembang nah, nah yang ini ini <laughs> ngapa pula kayak gini kan? kan gitu? memang ada, ada bismillahirrahmanirrahim ini ngapa jadi ada naga? nah gitu biasanya ini kayak gini ini kan cuma kertas, bu. Kertas, terus dia tulis lambang kayak ini. Ini pun naga nih, sisi ini nih ya. Huruf-huruf Arab nih. Huruf-huruf nih. Mm -hmm. uh, waw, ini wow, lam, ha, huruf ha, uh, fa. Ini huruf-huruf uh, Arab. Naga. Jadi, intinya gini. Benda ini nih, ditaruh jin di sininya. Gitulah uh, ringkasnya. Dia sebut diasmak ke, ditirakat ke, dizikirkan ke pokok itu istilah dia lah Intinya itu dia naruh jin di sini Nah, ketika benda ini kita taruh di rumah mm -hmm. Kita tempel misalnya kan Sama lah kita naruh jin ke rumah kita mm -hmm. Nah, dia ini biasanya ngacau Ngacau dia Ngacau orang yang ada di rumah Datang dalam mimpi Biasanya sering mimpi buruk, sering tindihan Sering tak? Mimpi jatuh Mimpi Yang tindihan itu anak saya yang yang nomor 2. Nomor 2 atuh sering hmm. ketindian tuh. Nanti ini Bu, dia sering nampakkan diri biasanya di rumah. Hmm. Kalau ada ini orang saya tak suka Ini tak cuali nampaknya kalau ada anak sih dia biasa Anak-anak nih. Misalnya Ibu Bapak nih pergi. Nanti kalau misalnya ada orang jahat tuh hmm. dia nampakkan diri macam kita, Pak. Nah, itulah maksud dia kali ya, Dok. Nah -ah. Misalnya dia nampak ini macam bapak, misalnya ya, ya. ada cerita tuh ee, orangnya pergi tetangganya ini pas bangun malam-malam jam jam satu gitu, ke pergi keluar, ditengoknya di rumah sebelahnya tuh Mereka. ada orang macam bapak yang pergi tuh duduk di depan, nah, dimana macam dimana dia punya rumah. rumah. Nah itu lain lagi lah berarti tuh, nah ini yang bahaya nih bu. Kalau misalnya orang ndak ada, misalnya ibu sendiri misalnya, dia nyuru pai bapak misalnya. Tadi ibu bapak pamit, saya pergi. Bapak pergi tak lama balik lagi. Eh. Tak jadi ke? Mm -hmm. Tapi ndak jawab bapak. Tiba-tiba dia ngapa gitu. itu ah, takut kita kayak gitu, Bu. Hmm. Ya udahlah. Nanti saya bakar ya. Sekalinya kita rukiah. Saya rukiah ibu rukiah ini. Ada itu kantong Ah kantok kan. Mm -hmm mau nah, ambil kantongan? Ah, iya. eh. udah udah.. udah aja? entah apa, nanti dipotong, di cut ada dua, tiga, putih di mana? siapa panggilnya? Nana? Nana Nana waktu dia chat saya nih bayangan saya tuh yang rumah di.. dekat Palapan yang ada toko apa? <laughs> dekat Palapan tuh Bayangan saya situ dokter saya tinggal di Wajo katanya nah, ada ini di rumah <laughs> ada penampakan di rumah katanya gara-gara ini pusing debar apa yang dirasakan sekarang bu apa yang dirasakan sekarang biasa aja biasa aja <coughs> A'udhu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad Kama salaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim Naka hamidu majid Allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad Kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim Naka hamidu majid Allahumma rabban nas adhi bilba'asa wa syfieh wa antasyafieh La shifaa illa shifaa ukashifaa la yughadiru adhibil La nafsin hasidin Bismillahi arkik min kulli shayi yudzik min sharri kulli nafsin awa ainin hasidin Allahu yashfik Bismillahi arkik Bismillahi arkik min kulli shayi yudzik min sharri kulli nafsin awa ainin hasidin Allahu yashfik Bismillahi arkik Tawadhu billahi min ash-shaytanir rajim Wa adnahu kana rijalun minal insi'a'uduna bi rijalim minal jinnifazaduhum rahaqa Inna syaitana lakum aduun fatakhiduhu aduwa Innama yadu'un hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir Barakatum minallahi wa rasulihi ilaladhiina ahadu minal musyrikin Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin Wa adnahu kanan rijalum minal insi'a'uduna bi rijalim minal لا شريك له وبذلك عمرت وأنا أول المسلمين وظنوا حسنهم من الله فأتهم الله من حيث لم يحتسب وقذف في قلوبهم رغبا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين وظنوا حسنهم من الله فأتهم الله من حيث لم <Sess> Kenapa bu Mual. Mual kah? debar ia kah? Brody? Apa yang dia rasakan? Tidak, tidak, tidak. Mana? <tuh> panas. Panas? Oh, ya, tengkuk. Tengkuk? Tengkuknya panas. Bapak tidak ada rasa apa-apa? Ya. Wa anahu kana rijalun minal insi Ya'uduna birijalim minal jinnin Fazaduhum rahaqa Inna shaytana lakum aduun Fatakhiduhu aduwa Inna ma yadu'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir Bara'atu min Allahi wa rasulihi lalladina ahadu min al-musyrikin Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin La sharika lahua bidhalika umir tu'ana <todic> awalul muslimin Wa dhanu annahum maniatuhum husunuhum min allahi fa'atahum allahu min haythulam yahtasibu وقد فف في قلوبهم رعبا يخربون بيوتهم بأيديهم وايد المؤمنين وظنوا انهم مانعتهم حسنهم من الله فاتهم الله من حيث لم يحتسبوا وقد في قلوبهم رعبا يخربون بيوتاهم بايديهم وايد المؤمنين من الله الله من apa yang dirasakan? Ada rasa panas bu? Sujuk sejuk. Beda-beda ya? Apabila ada jin di badan ini Yang mengganggu, yang menyakiti Yang memberi mimpi buruk yang membuat was-was, yang membuat mudah marah, mudah emosi, keluar dari badan ini demi taat kepada Allah. Kalau memang kamu berasal dari jimat ini, keluar dari badannya pergi, tidak usah kembali lagi ke rumah ini. Keluar dari badan ini demi taat kepada Allah. A'udzubillahiminasyaitanirrojim.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 Kul ina wa wa wa rabbil alamin, la, la wa ana muslimin. Keluar lewat mulut, keluar yang ada di kepala, yang ada di pundak, yang ada di dada, yang ada di perut, yang ada di pinggang, dimana saja kamu bersarang di badan ini keluar lewat mulut, keluar lewat muntah atau sendawa.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 Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin La sharika la huwa bi dhalika wa ana awalul muslimin Ibu gini bu, Letakkan tangan di dada Dorong ke mulut Keluar dari badan-badan ini Siapa yang muntah? Keluar lewat mulut Dorong ke mulut Dorong ke mulut Keluar lewat muntah atau sendawa وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رحقا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوة إنما يدعوه زبهوا من أصحاب السعير براءة من الله ورسوله إلا الذين من المشركين قل إن صلتي alamin <tik> keluar tolong dorong belakangnya gini keluar lewat mulut ada ah, dari pinggang dari pinggang dorong sampai ke tengkuk keluar lewat mulut wa annahu minal insi ya'uddu minal Inna syaitana lakum aduun sattakhiduhu aduwa Innama yadu'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir Baratum min allahi wa rasulihi lalladina ahadum min al mushrikin Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awalul muslimin keluar yang ada di perut yang terkumpul di lambung yang tertahan di dada keluar lewat mulut keluar lewat mulut dengan izin Allah keluar ha nah, yes. tolong tepukkan belakangnya Pak keluar lewat mulut fas subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un fas subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un keluar siapa saja yang mengganggu ibu ini keluar tinggalkan badannya keluar lewat mulut keluar yang tertahan di leher yang tertahan di leher keluar keluar lewat mulut keluar lewat mulut, keluar lewat mulut. Keluar lewat mulut. Keluar lewat muntah atau sendawa Sassubahana alladhi biyadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un Jin yang berasal dari jimat ini apabila kalian berada di badan-badan ini Keluar, keluar demi taat kepada Allah Keluar, pergi kembali ke tempat asal kamu Keluar dari badan-badan ini, keluar dari rumah ini Pergi kembali ke tempat asal kamu keluar lewat mulut baratu minallahi wa rasulihi lalidina hat min almushrikin baratu minallahi wa rasulihi lalidina hat min almushrikin baratu minallahi wa rasulihi lalidina hat min almushrikin dorong Pak dorong iya keluar lewat mulut kepala yang berantak <tuh> Keluar lewat mulut. Nana, apa yang dirasakan? Berat tak kepalanya? Berdebar-debar? Iya. Berdebar. Duduk, duduk. Roh, anur, belakangnya roh. Eh, nah itu. Ya, keluar semuanya keluar. Berat. Subhanallah, wabarakatuh. Minallah, hiwara, sulihi, minal masyrkin. Kepalanya berat ke bu? Tolong anak pak tengkuknya dipijit gini Pak. Mm. Bara'tu min Allah wa rasulihi lilladīna aḥadtu min al-musyrikīn. Bara'tu min Allah wa rasulihi lilladīna aḥadtu min al-musyrikīn. Bara'tu min Allah wa rasulihi lilladīna aḥadtu min al-musyrikīn. Keluar yang ada di kepala. Keluar yang ada di kepala. Keluar yang tertahan di leher, yang tersangkut di leher, keluar lewat mulut. <tose> dorong ini dorong ini nah, nah nah dorong ini ah dorong dorong ke mulut dorong ke mulut bara'tu min allahi wa rasulihi la diina ahadtu min al-musyrikin bara'tu min allahi wa rasulihi la diina min al-musyrikin bara'tu min allahi wa rasulihi la diina min al-musyrikin وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُم إن إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا وَإِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونَ مِن أَصْحَابِ السَّعِيرِ بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Pak ada aqua yang yang botol kecil lah Pak? Tak ada. Ya. Gelas plastik ya? Plastik. Plastik kosong, plastik, plastik kosong, ah. Ya. Nyang nyangkut di sini. Nyangkut di sini. Ah, dorong, dorong lehernya. Ini. Ya. Dari bawah ni, dari bawah ni, dari bawah ni Dari tak ada reaksi apa-apa Maaf Keluar lewat mulut Barakatum min Allahi wa Rasulihi Lalladina ahadu minal musyrikin Barakatum min Allahi wa Rasulihi Lalladina ahadu minal musyrikin Keluar dari badan ini Keluar lewat mulut Keluar, tinggalkan badan ini Barat min allahi wa wilihi lele di ina'ahat min al mashirikin Keluar, min allahi wa wilihi lele di ina'ahat min al mashirikin keluar keluar allahi keluar wilihi keluar di ina'ahat min keluar mashirikin keluar min min allahi min al min allahi wa min al keluar semuanya keluar lewat mulut keluar tinggalkan badan ini keluar tinggalkan badan ini subhanallah di bia dihi malakutukul shayuwa ilaihi turjum keluar lewat mulut. Bismillahirohmanirohim keluar. Keluar, keluar keluar lewat mulut keluar semuanya keluar semuanya keluar. <tik> tinggalkan badan ini wa annahu kana rajulun minal minal jinni fazaduhum raqaqah innas syaitana lakum aduwwum muttaham muttaham muttaham siapa kamu mak kaget Kamu Amudari zaman ini. Ha? Hilang. Bara'atun min Allah wa Keluar, keluar dari badannya. Keluar dari mulut. Tara'atun min Allah wa rasulihil ladina hatta min al-musyrikin. Bara'atun min Allah wa rasulihil ladina hatta udah oh, ditinggal di situ Pak Mapa bapak geser sih Pak Mapa di tulangnya Risa. risau risau kamu dari jimat ini kah? hah? Risau, ya risau di sini orangnya beribadah kan, kamu jadi panas, yuk pergi dari badan ibu ini wah enak aku, aku sayang sama dia aku sayang sama dia aku sayang sama dia kamu sayang sama dia? ini suaminya loh gimana pula? kamu sayang sama dia? nggak boleh kayak gitu dah kamu udah diputus kamu udah jiman itu bukan? Haa? Haa? min Allah wa Rasulihi laladina ahadu min al-mushrikin baratum min Allahi Aku yang bisa milik dia, ramai dia, man! Aku yang bisa milik dia, ramai dia, man! bisa milik dia, kan kali, ya? Oh bukan lah, berarti kamu bukan dari jimat ini, ah? Miliki dia, masuk jimat ini milik dia. Sih, kamu datang lewat sihir. <tuh> وقد ابئ إلى ما عملوا من عمل فجعلناه حبا من صورا وينزل عليكم من السماء ما أليو طهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبك ما يثبتون الأقدم فأتى الله بنيانا هم من القواعد فخر عليه مسخر من فوقهم العذاب لا براءة من الله ورسوله إلى الذين أحدث من المشركون قل إن صلتي ونسك ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أول المسلمين وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً من وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا بِهِ نُطَهِّرُكُمْ به رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ۚ مِنَ القواعد فخر عَلَيْهِمْ Wa atahumul a'zabu min ha'zula yashuroon Bikin risau Eh? Bro Bro Tidak tak? Tidak apa? Situ ya? Tidak apa? Situ Kamu macam apa? Diam Kamu yang ganggu rumah ini. Hah? <tuh> yaumatu blasarair, yaumatu blasarair, yaumatu blasarair. Hah? Ya. Diam. Kamu siapa? Kamu dari Jimar itu? Hah? Kamu tuh. Ya. Jangan berisik. Jangan berisik. Ya. Saya diminta ini eh, ngobatin ibu ini kenapa masuk ke badan anak ini Hah? kamu yang nganggu rumah ini kamu dari jimat itu bukan? iya hmm? yeah. iya yeah. <laughs> saya punya mulut mana bisa diam hak asasi manusia manusia itu boleh ngomong ada haknya kamu nak kamu. Diam, kalau saya nanya itu jawab. Eh. Bukan suruh diam. Kamu dari Jiman itu kah? Ya udah. Uh. Nah, ini mau dibakarnya ya habis ini nih rumah kamu nih. Diam. Diam. Kan? Diam. Eh. Sama, ya eh. Dia ganggu saya diam, ganggu dia, saya kah? Oh, ini. Ya, berkali, hah? Berkali, berkali. Yang di badan ibu ini ngangguk kamu? Ya, oh, oh, oh, dia siapa nih? Yang di badan ibu ini siapa? Dia dari luar. Oh dia dari luar. Kalau kamu? Saya yang tinggal di sini. Oh kamu yang tinggal di sini. Kamu dari jimat ini, hah? Iya, iya kah? Iya bukan. Hmm apa nak ngerti saya? Kamu penghuni asal rumah ini kak? Bukan. Kamu dek. Kamu suruh jaga sini. Berarti kamu dari jimat ini, jimat naga nih. Nah gitulah. Kamu dari jimat ini. Yang di badan ibu ini dari luar. Oh, lain lagi. Saya kira ibu ini yang dari jimat. Wah ada dua nih. Wah dia ngangguk kamu. Bati ndak ada gunanya lah kamu dipasang nih, Hah? Oh ya udah. Ini bati. Ah ini siapa nih? Dari sihir berarti kan? Ya. Yeah. <anUA> ya apa kau kalut? Ya <-ING> apa kau kalut? Ya apa kau kalut? Apa kau kalut? Ia saya diminta keluarga ini ke sini untuk bantu dengan izin Allah. Bikin sakit semua badan diri oh, dibikin sakit semuanya Yang ada di rumah ini Kenapa sih? Dia ini Wah oh, ibu ini Dia orang baik kok Aku suka sama dia Aku suka sama dia Aku suka sama dia Kamu suka sama dia? Kok dibikin sakit? Dia tak suka dengan layak laki-laki Oh biar dia tak suka dengan lakinya Oh, maksudnya tuannya, tuan yang nyuruh kamu kan, bukan kamu. Maksudnya bukan, bukan yeah. jinnya pak. <laughs> ya dari sihir berarti ini. Ya, ayo kita hancurkan sihirnya dengan izin Allah. Mm, tak, Hah? tak bisa, tak Tadak. bisa. Ya ke, ayo kita lihat seberapa kuat kamu. Saya emang tidak, saya ini tidak bisa, tidak punya kemampuan saya. Saya suka cu sama dia. Ah, saya cuma minta kepada Allah aja. Kamu digiring dengan laki, laki. Ah, dia digiring dengan lakinya. Paling pakai media foto kan? iya hmm. kah? Ya, media sirnya foto ya. Di rumah dukunmu ya. Ayo kita hancurkan medianya dulu, Insya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وظنوا أنه مانعتهم حسنهم من الله فأتهم الله من حيث لم يحتسب و ف في قلوبهم رغبة يخربو نبوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين وظنوا أنه مانعتهم حسنهم من الله فأتهم الله من حيث لم يحتسب ف في قلوبهم yukhrib buuna buutuha bi aidihi wa aidi al mu'minin Kamu panas jugak kah? Ya. <tuh> panas ya? Ya, sekalianlah buat rumah kamu ni. Wa dannu annahum mani'atuhum husunu minallahi sa'atuhum Allahu min hais lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihim ru'ba yukhribun buuyutuhum bi aidihi wa aidi al mu'minin. Ini untuk dukun kamu ni Perhatikan Kamu lihat dukun kamu ya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 Rabbana atihim difsaini minal adhabi wal anhum Dukun kamu kena juga kah kabira <laughs>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 وأوحينا إلى موسى أن ألقي أنصاف فإذا هي تلقف ما يعفون الحق وبطل ما كانوا يعملون هنالك وقلبو صغيرين وألقى السحرة سجد برب العالمين رب موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألقي أنصاف فإذا هي تلقف ما يعفون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين والقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وأوحينا إلى موسى ان القي عصاك فاذا هي تلقف ما يافكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين والقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وَأَوْحَيْنَا إلى مُوسَىٰ أَن أَلْقِ عَصَاكَ هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَن fa waqa'al wa batala ma kanu ya'malun fa hunalika wa wa sajidin qalu amanna bi rabbil alamin Rabbi Musa wa harun <tik> gila kuat eh <tik> <tik> lawan dua pak <tik> berat <palak> saya <tik> kuat ke kamu nih luar biasa ini yang kuat ni, ya? Besar kayaknya ni. Astaghfirullah. Bismillah. Berat. Ya, akan aku selalu disamu dia. Tidak akan. Ayo kita lanjutkan. <tuh> kita batalkan perjanjian kamu dengan dukunmu. Kamu juga ya. Baratum min wa Rasulihi laladina ahadu minal musyrikin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 ilal ladina ahattu minal musyrikin bara'atu min Allah wa rasulihi ilal ladina ahattu minal musyrikin subhanallah a'udzu bi kalimatillahit tammah min syarri ma khala a'udzu bi kalimatillahit tammah min syarri ma khala a'udzu bi kalimatillahit tammah insyaallah pengap enggak ya pengap ya pengap enggak Pak Astagfirullah. <tahu, tahu nih mana nih? Ini, ini apa ini yang? Tapi dua-duanya lah nih pokoknya. <tahu> Astagfirullah. Dah, gini. Saya tawarkan baik-baik. Eh, -baik. mesti okay, nama ya? Kamu udah tahu ya? Hah? Udah tahu, saya mau ngajak masuk Islam. Enggak mau. Hmm, enggak mau. Ya Udahlah. Kau yang masuk Islam Ya, saya sudah Islam Jadi saya balik saja ni? Balik? Balik? Iyalah. Ya lah Baliklah saya ni pak Kalah dah saya Tak mampu Bila? Tak bisa kau lah Tak pak. bisa Mereka. Ya, kuat kau Kuat eh Aku sayang semua dia Aku tak suka dengan lelaki membuat Dah lah ya pak Minta agent ya Kita Aku dia tak ah. Maaf ni, saya tanya saya lagi. Mau terima Islam tak? Nggak. Mau pergi dari badannya tak? Nggak. Nggak juga. Nggak ya. Bismillah. Dahlah ya, sah ya. <laughs> Bismillah. A'udhu <laughs> Billahi Minash Shaitanirajim. Jolah! Quli atawafakum malakul mawti alladhi wukilabikum summa ila rabbikum turja'un. Quli atawafakum malakul mawti alladhi wukilabikum summa ila rabbikum turja'un. Kuniyatul Wafakum Malakul Maqbuladi Wukirabikum Summa ila Rabbi kum Torajan. Bismillah, wa la hu la la. Kuntu illa billah. Bismillah. Bismillah, wa la hu la la. Kuat Taillah billah ya Allah. Wa la hu Quliyata wafakum malakul mawtillahi yukiladikum sumari Rabbikum turja Astaghfirullah Nyesat nak masak buk? Masih nyesat nak? Nyesat ini bu, dorong dadanya bu dorong ke mulut kok masih sesak Bismillah. pak minta air pak, minta anu pak, minta minum pak kasih ibu pak air, pak, air, putih, air putih Ah, ah. kamu tidak usah tinggal di rumah ini lagi ya itu jimatnya mau dihancur, ini keluarga ini tidak tahu dia tidak tahu tentang kamu, tidak tahu dia di dalam ini ada kamu. Bukan mereka minta kamu tinggal di sini, jaga mereka? Kamu ganggu. Kamu ganggu di rumah ini kamu buat auranya jadi gelap. Kamu kafir kan? Kan? Kafir kan? Nah, gini cak ya, ikut saya masuk Islam ya. Inna dina indalillahil Islam. Inna dina indalillahil Islam. Innad dina'indallahi'l-Islam Kamu tinggal di jimat itu atau kamu Gentayangan di rumah ini? Hah? Gentayangan Gentayangan Berarti nanti tetap di jimat kan? Baratum min Allahi wa rasulihi Lala dina'ahatu minal musyrikin Baratum min Allahi wa rasulihi Lala dina'ahatu minal musyrikin Berat min Allahi wa Rasulhi laladinahat min al musyrikin berat min Allahi wa Rasulhi laladinahat min al musyrikin Inna Dina عند Allahi lIslam Inna Dina عند Allahi lIslam Inna Dina عند Allahi lIslam Inna Dina عند Allahi lIslam. Mak berat pakai saya besar kamu nih ya? Ah ya besar ya ya dikasih makan apa sih? Kamu di sini. Mereka kan enggak tahu nih kamu ada di sini. Terus kamu makan gimana? Makan apa yang ada di sini? Makan apa yang ada di sini? Contohnya? Apa yang mereka makan? Ap saya makan. Oh, apa yang mereka makan? Kamu makan. Bunda oh, milih-milih. Biasa jin kafir kan makan kotoran. Hah? Tidak. Enggak. Makan kue gitu. Mereka makan kue, mau makan kue. Makan nasi, makan nasi gitu kah? Ya. Hmm. Biar besar makin besar badannya ya. Sehat mulai enak. Makan di sini, ya. Betahlah di di sini, ya. ya. kok mereka ibadah gimana? Tidak apa-apa. Enggak apa-apa. Kalau mereka sholat apa, enggak panas ke kamu? Ya. Masa sih? Tidak kebal. Kamu kebal. Benarlah, <laughs> Benarlah. ini keluarga ya. Benarlah. Jenapa, pakai zaman ini ya? Ini kamu nagakah? Hah? Ya dahlah. Dah lah. pokoknya, tidak. Iyalah, saya mau ajak kamu masuk Islam itu dah. Min wa min wa min wa masuk Islam itu lebih baik buat kamu kalau kamu masuk Islam Allah akan membalas kamu dengan surga dengarkan ini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 itu balasannya kalau kamu masuk Islam Ya? Mau tak? Ah, Alhamdulillah Ayuh, Ikuti saya Ikuti saya Ashadu Allah Ilaha Illallah Wa ashadu Anna Muhammadan Rasulullah Alhamdulillah Siap pegang Pegang Keluarlah mulutnya Fa subhanal ladhi biyadihi Malakutu kulli syai'i Wa ilaihi turja'un Keluarlah mulutnya Fa subhanal ladhi biyadihi Malakutu kulli syai'i Wa ilaihi turja'un Ya, ya. Yeah. Bismillah Keluarlah mulutnya <tuh> Sebaiknya segera kita bakar <laughs> jimat ini. gimana <laughs> di Pak? Depan, depan bisa. Saya minjam. Eh, dahlah, langsung ya Apa kore api lah berarti? Ah, kore api. Bismillah. Emang kayak ular gayanya ya? gitu kan lenggak lenggok gitu kan naga gila. biasanya kalo gitu kan. hingga lenggok kalau di luar ya, langsung kuat gak musik nih kuat benar musik tuh mana Pak kalau sini. Saya ah, Pak, saya nyiapin kamera saya loh. Pasti. Ya, hidup. bakar dah bu Alhamdulillah. Lah. Cukup lah. Siap Nah, siramnya lah, Pak. Udah terbakar itu.